Assalamualaikum, aloha guys Kali ini kita berada di salah satu lokasi bangunan tua yang kental dengan nilai sejarah Dan ini adalah rumah yang di masa lalu ditinggali oleh saudagar kenamaan Chon Afie. Bagaimana di dalamnya? Yuk kita lihat, let's go! Rumah yang dijadikan museum ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 105, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Cong Afi lahir pada tahun 1860 sebagai Fung Nam di Distrik Meksian, Guangdong, China. Ia juga dikenal sebagai Chong Yau Hian. Dia berasal dari keluarga yang sederhana dan miskin di Cina. Dia bahkan tidak menyelesaikan sekolahnya sehingga dia dan saudaranya Chong Yong Hian dapat membantu di toko keluarga mereka. Pada usia 17 tahun, Chong Afi mengikuti jejak kakaknya dan datang ke Labuan Deli di Sumatera Hindia Belanda. Chong Yong Hian sudah cukup mapan di Medan saat itu. Kedua bersaudara itu tumbuh sangat sukses dalam bisnis mereka. Mereka juga tumbuh sangat berpengaruh karena mereka mengembangkan hubungan dekat dengan penguasa Belanda saat itu dan Kesultanan Delhi, serta pengusaha Cina di Sumatera dan sekitarnya. Hingga akhir hayatnya, bisnis Chong Afi meliputi real estate, pertambangan, bank, rel kereta api, kelapa, tembakau, teh, karet, kelapa sawit, dan perkebunan gula. Coffee Mansion terdiri dari 35 kamar dengan dua lantai dan dibangun pada tahun 1895, selesai pada tahun 1900, di atas lahan seluas 8000 meter persegi. Bangunan ini memiliki pengaruh dari Cina, Melayu, dan Art Deco dalam gaya arsitekturnya. Strukturnya dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Feng Shui, Kamar-kamar berada di empat sisi struktur dan mengelilingi halaman terbuka yang besar di tengah menandakan sumur surga. Melalui pintu kayu besar utama, Chong Afi menerima tamu terhormat di lantai dasar mansion. Aula utama didekorasi dengan indah dengan dinding berpanel kayu berlapis emas dari lantai ke langit yang diukir dengan indah dalam gaya Cina. Ruang samping yang mengapit ruang utama adalah ruang Melayu dan ruang Cina. Di lantai dua terdapat kuil kuantikong dan ballroom. Ada dua bagian dari samping rumah ini. Satu bagian dijadikan sebagai tempat tinggal keturunan Chong Afi. Sementara bagian lainnya dijadikan ruang museum untuk menunjukkan artefak antik. Betulnya di Cina, Chong Afi sudah menikah. Kemudian ketika di Sumatera, ia menikah dengan perempuan dari Penang, Malaysia, dan mendapatkan tiga anak. Namun, istrinya tidak berumur panjang. Terakhir, Chong Afi menikah dengan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara, dan mendapat lima anak. Chong Afi datang ke pelabuhan Delhi kala berusia 18 tahun dengan bekal yang sangat minim. Ia merantau ke Hindia Belanda mengikuti kakaknya yang lebih dulu pindah ke Sumatera. Ketika tiba di pelabuhan, ia bekerja serabutan, Mulai pelayan toko kelontongan, kemudian bekerja di perkebunan. Kerja keras, pergaulan yang luas, dan kebaikannya membuat ia menonjol. Akhirnya suatu saat ia berhasil memiliki perkebunan luas Chong Afi adalah orang Tionghoa pertama yang memiliki lahan semacam itu Lalu ia mengembangkan usaha perkebunannya hingga ke Sumatera Barat Ia menjadi tokoh multikultural yang bisa merangkul semua kalangan Dikenal dekat dengan kalangan Melayu, Arab, India, dan Belanda selain orang Tionghoa juga. Chong Afi juga dikenal dermawan. Ia tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Belanda, tetapi juga akrab dengan Sultan Deli. Chong Afi pun ikut menyumbang sepertiga biaya pembangunan Masjid Raya Medan, dan juga sebuah masjid di Gang Bengkok. Buat kalian yang mau melihat bagaimana perjalanan kita saat di Masjid Raya Medan, kalian juga bisa tonton dengan cara klik kanan atas dan juga ada di deskripsi linknya ya guys. Selain itu, dia juga mendirikan klenteng, jembatan, dan lain-lain. Pada tahun 1913, ia pun mendirikan bank Kesawan. Ia juga menyantuni anak-anak dari berbagai kalangan tanpa pilih bulu. Yang menarik dalam wasiatnya ialah, Chong Afi meminta keturunannya untuk menjalankan prinsipnya tersebut dan terus berbuat baik di antaranya dan tetap terus menyantuni anak yang tidak mampu. gerbang rumah cong afi ini terbuka untuk kunjungan wisatawan antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore dengan tiket masuk seharga Rp35.000 per orang kita pun bisa leluasa menjelajah kediaman cong afi yang berdiri sejak 1900 ini dan juga kita akan bisa didampingi oleh guide yang ada di sini untuk bisa menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah yang ada dari rumah ini maupun dari Chong Avi sendiri. Thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan referensi kepada kalian. Untuk bisa berkunjung lokasi wisata yang bisa kalian datangi bersama keluarga maupun sahabat Khususnya lokasi ini memang merupakan lokasi yang sangat kental dengan sejarah Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh